Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke halaman 61 pada kunci jawaban matematika volume 2, kelas 4. Oke, langsung saja kita uh, bahas di halaman 61. Ayo kalikan dengan cara bersusun. 2,5 dikali 4. Oke, langsung saja kita tulis ya. 4 kali 5. <tuh> <tuh> 20 kita sim kita tulis 0, kita simpan 2. 4 kali 2 adalah 8 tambah 2 10 menjadi di sini karena ada satu angka di belakang koma maka di hasilnya kita harus uh, buat angka satu angka di belakang koma menjadi 10,0. Berikutnya soal nomor 2, 0,4 ditambah 5. Oke. Sekarang 5 kali 4 20. Kita simpan 2. Kemudian, 5 kali 0 adalah 5 0. Tambah 2 adalah 2. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka untuk hasilnya harus ada satu angka di belakang koma. Menjadi 2,0. Berikutnya soal nomor 5. Ada 13 botol yang masing-masing Uh, berisi 1, liter jus. Berapa liter seluruh jus itu? Oke. Okay. Nah di sini kita sudah dibuatkan ya untuk uh, jawabannya, untuk tempat ngalur jawabannya ya. Oke okay, untuk yang pertama adalah sini 3 dikali 2, 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 adalah 6. Kita simpan 1 di sini, 3 kali 1. 3 tambah 1 menjadi 4. Berikutnya 1 kali 2, 2. Nah untuk menaruh hasil ini, karena yang kita kalikan adalah puluhan, maka nanti kita taruh di puluhan ini ya. 1 kali 2 adalah 2. Seharusnya di sini nah, tadi dibuatkan ya. Kemudian 1 kali 1, 1. Nah ini kita jumlahkan, 6. 4 tambah 2 adalah 6. Satu kita turunkan ya. Sarjanya di sini ada kotak ya. Oke okay lah kita tuliskan kotak lah. Kita ngalah nih sama buku ini. Oke okay, kemudian di sini ada satu angka di belakang koma. Maka untuk hasilnya harus ada satu angka di belakang koma. Menjadi 16,6. Kemudian di sini kita diminta untuk ayo tuliskan kalimat matematika nya. Oke okay, kita tuliskan menjadi 13. Dikali 1,2. Nah, ayo kalikan dengan cara bersusun. Di sini sudah kita kalikan ya. Oke, itu hasilnya. Sekarang soal nomor 6. Ayo kalikan dengan cara bersusun. 1,6 dikali 14. Oke. Sekarang kita kalikan saja langsung. 4 kali 6 adalah. 24, kita simpan 2, 4 kali 1, 4, tambah 2, 4 tambah 2 adalah 6. Nah, di sini 6 ya. Berikutnya, 1 kali 6, 6. Nah, untuk, nah, karena di sini kita kalikan puluhan, maka nanti untuk hasilnya harus di bawah puluhan ini. Oke, 1 kali 6, 6. 1 kali 1, 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita, kita jumlahkan di sini turun 4 6 tambah 6 12 kita tulis 2 simpan 1 1 tambah 1 2. Nah, karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka untuk hasilnya kita harus tuliskan satu angka di belakang koma menjadi 2 22,4. Berikutnya soal nomor 2, 1,5 di kalikan dengan 1, uh, dikalikan dengan 18. 8 x 5 adalah 40, kemudian kita simpan 4. 8 18, 8, 8 tambah 4 adalah 12. Kita tulis 12. Oke, seharusnya di sini ada garis ya. Tapi karena yang tulis buku ini agak lupa, jadi enggak apa-apa kita tambahkan saja. Ini juga kita tambahkan saja ya. Kasihan ini yang punya buku agak cepat membuatnya, 1 x 5, 5, 1 x 1, 1, Nah kita jumlahkan nih sekarang, 0 turun, kemudian 2 tambah 5 adalah 7, 1 tambah 1 adalah 2, karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka untuk hasilnya harus ada satu angka di belakang koma, kita taruh, angkanya di, kita taruh komanya di sini ya, Nah, sekarang kita akan kalikan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 16. Namun sebelum itu, saya perlu minum dulu. Jadi, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Baik, untuk uh, pertama kita akan kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 4 dulu ya. Saya mau cas dulu ini laptop. Sebentar aja. Oke kita lanjutkan ya Dari soal nomor satu dulu Di sini 1,56 Dikali 1,5 Dikali 6 1,5 Dikali 6 6 kali 5 30 simpan 3. 6 kali 16 6 tambah 3 menjadi 9. Karena di sini ada satu angka di belakang koma maka untuk hasilnya juga harus ada satu angka di belakang koma menjadi 9,0. Berikutnya soal nomor 2, ada 3,6 dikali 5. 5 kali 6 30 simpan 3. 5 kali 3, 15 tambah 3, menjadi 18. Oke. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka untuk hasilnya juga harus ada satu angka di belakang koma. Jadi 18,0. Soal nomor 3, 4,5 dikali 4. 4 kali 5, 20. Ya, maka kita tulis 0, -nya. kita simpan 2. 4 x 4, 16, tambah 2, menjadi 18. Nah, karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka kita harus untuk hasilnya kita tulis satu angka di belakang koma. Oke, berikutnya, 2,5 dikali 8. 2,5 dikali 8. 8 kali 5, 40 ya, kita simpan 4. 8 kali 2, 16, tambah 4, menjadi 20 karena di sini ada satu angka di belakang koma maka kita tulis satu angka di belakang koma menjadi 20,0. Soal nomor 5, 0,6 dikali 5. 5 kali 6 30, kita tulis 0, kita simpan 35 00 0, 0, tambah 0 tambah 3 menjadi 3, menjadi 3,0. Karena ada satu angka di belakang koma kita seperti itu. Berikutnya soal nomor 6, 0,8 dikali 5. 5 kali 8 adalah 40, maka kita simpan 4-nya di sini. 5 kali 0 adalah 0, 0 ditambah 4 menjadi 4, menjadi 4,0 0. Karena ada satu angka di belakang koma, maka untuk hasilnya harus ada satu angka di belakang koma. Soal nomor 7, 0,5 dikali dengan 6. 6 kali 5 30 kita simpan 3 di sini 6 kali 0 0 ha, maka kita tambahkan 3 0 tambah 3 menjadi 3 karena di sini ada satu angka di belakang koma maka kita harus untuk hasilnya harus ada satu angka di belakang koma menjadi 3,0 sekarang 0,2 dikali 15 oke okay. 0,2 dikali 15 5, 2, 30, eh kok 10 ya. Oke, di sini 5 kali 0, 0 tambah 0 tambah 1 menjadi 1. 1 kali 2, 2. Nah, kenapa kita taruh di sini? Karena yang kita kalikan adalah selanjutnya adalah puluhan. Nah, maka puluhan kita harus tempatkan di puluhan juga nih. Nah, oke sekarang kita lanjutkan. 1 kali 2, 2, 1 kali 0, 0. Oke, kita tulis 0 saja, nggak apa-apa. Kemudian ini kita jumlahkan ya. 0 kita turunkan, 1 tambah 2, 3 ini nol, nah ini yang nol depan ini kita biarkan saja karena di sini ada satu angka di belakang koma maka kita tulis 3,0 saja, jadi seperti itu. Soal nomor 9, ada 2,2 dikali 12. belas, dua kali dua empat, dua kali dua empat, satu kali dua dua, satu kali dua kita tuliskan 4, ini jumlah ya, 4 tambah 2, 6, 2, karena disini ada satu angka di belakang koma, kita tuliskan ini. Jadi, Oke, untuk nomor 10, 1,2 dikali 31, kita tulis tanda kali, 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, 3 kali 2, 6. 3 kali 3 tiga kali satu tiga Maka seperti ini kita jumlahkan Kita tulis dua satu tambah enam tujuh tiga Kemudian di sini ada satu angka di belakang koma Maka hasilnya ada satu angka di belakang koma menjadi 37,2, Berikutnya nomor 11, satu koma sembilan dikali empat Kini kita tulis kali empat kali sembilan 36, kita simpan 3. 4 x 1, 4. 1, eh, 3 menjadi 7. 1 tambah 9, 9. 1 x 1, 1. Kali ya, tadi bukan tambah ya. Ini 6, ini 16. Simpan 1 menjadi 2, 6, 6. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka untuk hasilnya harus ada satu angka di belakang koma. Soal berikutnya, 1,7 x 1, dikali 15 ya. Oke, okay. ini kali ya. 5 x 7 35, simpan 3. 5 15 38. 1, 5. Tambah 3, 8. 1 x 7 7, 1 x 1 1. Maka ini kita jumlahkan ini menjadi 5, ini menjadi 15, simpan 1 menjadi 255. Nah, karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka untuk hasilnya harus ada satu angka di belakang koma menjadi 25,5. Untuk berikutnya, 3,4 dikali 12. 3,4 dikali 12. 2 kali 4, 8. 2 kali 3, 6. 1 kali 4, 4. 1 kali 3, 3. Kita jumlahkan ini 8. 6 4, 10. Simpan 1, menjadi 4. Di sini ada satu angka di belakang koma. Maka kita harus, untuk hasilnya, harus ada satu angka di belakang koma. Menjadi 4. 10,8. Kemudian 4,8 dikali 21. 1 8 itu 8, 1 4 itu 4. 2 8 itu 16 simpan 1. 2 4 8 9. Kita jumlahkan 8 0 1, 10. Ada satu angka di belakang koma, maka kita tuliskan ada satu angka di belakang koma. Ini 8 ya, bukan 0. 8. Oke. Berikutnya, 3,5 dikali 18. 5,40. 83 itu 24 tambah 4 adalah 28. 1 kali 5, 5. 1 kali 3, 3. Oke, ini jam Ini 0. Ini 13 tambah 1. 51 ya, jadi sini 6. Ada satu angka di belakang koma, jadi 63,0. Berikutnya, 2,9 dikali 30. 0 kali 9, 0 0 kali 2, 03 kali 9, 23 kali 9 itu 27. Oke, di sini 2, 3 kali 2, 6 tambah 2 8. Di sini 0, di sini 7, di sini 8. Ada satu angka di belakang koma, maka untuk hasilnya ada satu angka di belakang koma menjadi 87,0.